Jadikan Indonesia tak pernah sepi dari solawat. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Jadikan rumahmu ramai dengan solawat. Jadikan kantormu muraweh dengan solawat. Jadikan tempat dudukmu ada solawat. Kamu duduk di restoran manapun, di mall manapun, duduk jangan malu-malu dengan salul Allah Allahumma salli wa salli alaih. Biar setiap tempat di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau sudah di setiap tempat ada Nabi Muhammad sallam. Sesungguhnya Allah tidak akan menyeksa suatu kaum Sementara kamu ada di sana Jadi kalau kita ingin nggak dapat seksa Duduk kita, di mobil kita, di rumah kita Dimanapun munculkan Nabi Muhammad SAW Ya kita bersolat